Assalamualaikum Sobat Aski Biasa kirim file video di WA seperti ini Pastinya resolusi video kalian menurun atau berkurang Gimana caranya kualitas video yang kita kirim Sesuai dengan resolusi apa adanya Yuk langsung disimak aja bagaimana caranya Sobat Langkah pertama kita buka aplikasi WA ya di handphone kita Setelah itu kita pilih nomor siapa yang ingin kita kirimkan videonya Kita klik nomornya, kita tuh lampiran tuh ya kita klik ya Terus kita klik gambar dokumen Kita pilih ke lihat dokumen lain Setelah kita klik Kita pilih video yang ingin kita kirim ya Setelah itu langsung kita kirim Selesai, selamat mencoba Semoga bermanfaat sobat